Rusia mengakui kemerdekaan Yonex dan Lohans pada Senin tanggal 21 Februari tahun 2022. Lengkap Rusia ini memicu kecaman dari internasional Yonex Denmark Hans, merupakan wilayah yang berada di Ukraina Timur, namun lepas dari kendali Givada 2014. Kedua wilayah ini dikuasai oleh para pemberontak yang didukung oleh Rusia. Dalam pertempuran antara tentara Ukraina dan separatis yang didukung Rusia di wilayah tersebut, telah menewaskan lebih dari 14.000 orang. Yonex merupakan wilayah yang dikelilingi oleh tumpukan perak dan merupakan kota utama di Cekungan. Pertambangan Donbas Mulanya Yonex bernama Sekalino dan merupakan pusat industri berpasir yang didominasi oleh Pertambangan Yonex merupakan salah satu pusat penghasil baja utama di Ukraina. Hai jumlah penduduk di kota ini mencapai 2 juta jiwa. Sementara Luhans awalnya bernama Voroshilovgrad. Kota ini merupakan kota industri. Jumlah populasi penduduknya 1,5 juta jiwa. Berada di cekungan perbatasan dengan Rusia di tepi utara Laut Hitam. Wilayah ini merupakan lokasi cadangan besar Batubara. Banyak pekerja Rusia datang ke kota ini pasca perang kedua selama era Soviet. Sejak 2014 kedua wilayah ini terkunci akibat pemberontakan yang didukung Kremlin. Menyusul perampasan Krimnya oleh Rusia. Donetsk dan Luhansk akhirnya terlibat dalam konflik bersenjata dengan tentara Kim. Usai referendum tidak diakui oleh dunia. Kedua wilayah ini memproklamasikan kemerdekaannya. Upaya penyelesaian konflik dilakukan dengan melahirkan perjanjian edisi tahun 2015. Namun langkah ini menemui jalan buntu. Ukraina dan separatis saling menuduh melakukan pelanggaran otonomi penuh dari pemerintah dan memiliki presiden yang mereka proklamirkan sendiri. Merupakan keinginan Donetsk dan Luhansk pada 2018 jenis Kuselin terpilih pada pemilihan yang disengketakan oleh Kits, yang merupakan pimpinan Republik Rakyat The Next. Sementara Luhan dipimpin oleh Leonid Masonik yang merupakan pimpinan wilayah separatis Luhan.